Sudah 10 tahun terakhir ini buah manggis menjadi primadona buah ekspor. Hal ini dikarenakan buah manggis memiliki keunggulan rasa yang khas. Selain itu, keunggulan buah manggis juga karena memiliki banyak kandungan zat gizi, seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, zat besi, fosfor, kalium, kalsium, polisakarida, serat, dan santon. Permintaan luar negeri terhadap buah manggis begitu tinggi karena selain memiliki rasa yang khas, buah manggis juga memiliki manfaat terbesar bagi tubuh. Manfaat buah manggis tidaklah semurah harganya. Ada zat di dalam buah manggis yang membuat buah manggis memiliki segudang manfaat sehingga buah manggis sering dijuluki sebagai ratu buah. Zat tersebut adalah santones. Inilah 26 manfaat buah manggis versi digiku.com, antioksidan, anti-aging, antivirus. Antibakteri, antibiotik, anti jamur, anti radang, anti tumor, anti diare, anti lesu, anti depresan Menurunkan berat badan, menurunkan hipertensi, membantu melindungi jantung Mencegah osteoporosis, memacu pertumbuhan sel darah merah Menurunkan kadar gula darah, menurunkan lemak darah, mengatasi penyumbatan pembuluh darah Mencegah pikun, mencegah rematik, menurunkan demam mengurangi sakit saraf, meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan saluran pencernaan dan mencegah konstipasi. Obat sariawan dan wasir, obat bila terluka, 34 kegunaan kulit manggis. Kulit manggis atau, buah yang disebut sebagai ratunya buah tropis, Queen of the Tropic Fruits, ini, dapat menghasilkan senyawa santon, zat yang terbentuk dari hasil isolasi kulit buah manggis. Kadarnya mencapai 123,97 mg per ml. Santon mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Senyawa santon dapat menangkal radikal bebas dan mencegah kerusakan sel, sehingga proses degenerasi sel terhambat. Apalagi zaman sekarang, kita sudah banyak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimiawi, bahan polutan, dan bahan tiruan, dan itu semua sudah tak terelakkan lagi. Selain itu, santon bukan hanya sebagai antioksidan, tetapi juga anti kanker. Belakangan ini para ilmuwan juga sedang melakukan uji potensi kulit manggis sebagai obat HIV. Sejak tahun 1993, manfaat kulit manggis itu terkuak. Peneliti pertama adalah orang Jepang, Kenji Matsumoto. Orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia tersebut, iseng-iseng membawa kulit manggis ke negaranya, dan meneliti sel kanker penyebab leukemia. Hasilnya, kulit manggis tersebut ternyata mengandung senyawa yang ampuh untuk membunuh sel kanker. Penelitian di Taiwan dan Oregon, AS, tahun 1996 dan 1997 mengungkap bahwa kulit manggis mengandung 50 senyawa santon. Santon adalah bioflavonoid yang bersifat antioksidan, antibakteri, anti-alergi antialergi, antitumor, antihistamin dan antiinflamasi. Perlu diketahui di alam semesta ini ada 200 jenis santon dan 50 diantaranya dimiliki oleh kulit manggis. Otomatis Kulit manggis yang cara pemanfaatannya ada yang dibuat bubuk atau ekstrak atau digodok dengan tiga gelas air dengan dua buah kulit atau tiga kulit manggis dengan 5 gelas air menjadi dua gelas bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Jelas terbukti dan digunakan para herbalis adalah untuk menyakit kanker, meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan mengkonsumsi godokan dua buah kulit manggis dengan tiga gelas air menjadi satu gelas juga bisa mengontrol serangan penyakit degeneratif seperti artritis. Osteoritris, ateosklerosis trombosis dan hipertensi. Bisa juga untuk mengobati diabetes militus, Parkinson, Alzheimer, migran dan depresi. Kini banyak yang menjual kapsul kulit manggis. Padahal sebenarnya kita bisa membuat itu sendiri. Lebih bagus lagi kalau minum raumuan kulit manggis itu juga minum godokan jahe merah. Karena jahe ini membantu kerja santon kulit manggis. Bila sedang mengkonsumsi ekstrak manggis sehari tiga kali itu. Jangan makan buah kurma, lengkeng, mangga, duku, rambutan, leci, buah naga, kiwi, matoa, plum dan strobei, karena bersifat antagonis dengan kulit manggis, artinya kalau minum ekstrak manggis dan makan buah mangga atau rambutan ya gak ada gunanya terapi itu. Selain buah tersebut, jangan pula mengkonsumsi sayuran dari lobak, kol, brokoli, petai dan jengkol. Jangan pula minum obat herbal lain, seperti tapak darah, buah merah, kelor dan kapulaga. Ini akan mengurangi khasiat kulit manggis. Berikut 34 fakta khasiat kulit manggis. Anti-fatik, energy booster, memberi tenaga. Powerful anti-inflammatory, prevents inflammation, anti-peradangan. Analgesic, prevents pain, mencegah sakit urat saraf. Anti-ulcer, stomach, mouth and bowel ulcers antidepressan low to moderate, mencegah kemurungan. Ansiolitik, anti-anxiety effect, mencegah kegelisahan, panik dan cemas. Anti-Alzheimerian, help us prevent dementia, mencegah penyegah Alzheimeria. Anti-tumor and cancer prevention, son to be capable of killing cancer cells, mencegah kanker. Immunomodulator, help us the immune system, sistem kekebalan. Anti aging, anti penuaan, antioksidan, buang toksik racun dalam badan, antiviral, membunuh kuman, antibiotik, modulatus bacterial infections, anti fungal, prevents fungal infections, infeksi oleh jamur, anti seborheic, prevent skin disorder, mencantikkan kulit, Anti-lipidemic, blood fat lowering, membuang kolesterol, anti atherosklerotik, hardening of arteries. Kardioprotektif, protects the heart, untuk jantung Hypotensive, blood pressure lowering, merendahkan tekanan darah Hipoglismic, anti-diabetic effect, help us lower blood sugar, mengurangi gula dalam darah Anti-obesity, help us with weight loss, kuruskan badan Anti-artritic, prevention of arthritis, cegah sakit tulang Anti-osteoporosis, help us prevent the loss of bone mass, tulang rapuh anti periodontic prevent gum disease, cegah gusi berdarah anti-allergenic prevent allergic reaction anti-kalkulitik prevent kidney stone cegah batu karang anti fever lowering rendahkan suhu badan anti-parkinson penyakit saraf parkinson anti-diarhel mencegah diare anti reduces nerve pain sakit urat saraf anti vertigo prevents dizziness anti glaucomic prevents glaucoma, sakit mata anti-katarak, prevents cataraks pansistemik, khas asinergistik effect on the whole body mengimbangi seluruh badan manfaat air rebusan kulit buah manggis untuk mengobati luka diare, demam, sariawan sembelit manfaat daging buah manggis untuk mengobati diare radang amandel, keputihan, wasir, ambeien, peluruh dahak, sakit gigi Manfaat akar pohon manggis digunakan untuk mengatasi haid yang tidak teratur. Bubuk kulit manggis yang dikeringkan digunakan untuk mengobati disentri. Bahkan kulit manggis juga diolah menjadi salep untuk mengobati eksim dan penyakit kulit lainnya. Ekstrak kulit batang pohon manggis digunakan untuk mengatasi sariawan, diare, disentri, dan nyeri perut. Seduhan daun manggis dicampur dengan pisang muda, dan sedikit kapur barus digunakan sebagai pengobat luka sunat. Perlu sobat ketahui bahwa manggis adalah salah satu buah eksotis yang berasal dari Asia Tenggara. Dengan rasanya yang asam dan manis, buah dengan kulit berwarna ungu ini digemari banyak orang. Tak hanya itu, ketenaran buah manggis beberapa tahun belakangan juga naik daun berkat khasiat kulit buahnya. Iya, selain buahnya, kulit manggis juga dipercaya punya segudang manfaat kesehatan. Namun, jika merasa mengonsumsi kulit manggis cukup merepotkan, Anda cukup mengonsumsi buahnya kok. Buah manggis sendiri punya berbagai manfaat antioksidan yang membuatnya disebut buah super. Kandungan nutrisi dari manggis memang menjadikan buah ini sebagai salah satu superfood atau pangan super. Lebih lengkap, berikut fakta nutrisi seprosi, 196 gram, manggis dikutip dari Departemen Pertanian AS, USDA. Kalori, 143 karbohidrat. 35 gram serat, 3,5 gram lemak, 1 gram protein, 1 gram vitamin C, 9% dari kebutuhan harian vitamin B9, folat. 15% dari kebutuhan harian vitamin B1, tiamin. 7% dari kebutuhan harian vitamin B2, riboflavin. 6% dari kebutuhan harian mangan 10% dari kebutuhan harian tembaga, 7% dari kebutuhan harian magnesium, 6% dari kebutuhan harian karbohidrat dalam satu porsi manggis terdapat sekitar 143 kalori dan 35 gram karbohidrat. Melansir dari Very Well Fit, di antara kandungan karbohidrat tersebut, hanya 3,5 gram berasal dari serat. Menurut penelitian yang terbit dalam American Journal of Lifestyle Medicine tahun 2017 ukuran serat tersebut menyediakan hampir 14 persen kebutuhan harian. Lemak dalam satu porsi manggis, diperkirakan hanya ada satu gram lemak. Protein manggis menyediakan kurang dari satu gram protein dalam satu porsi. Vitamin dan mineral buah manggis mengandung beberapa nutrisi dengan kemampuan sebagai antioksidan, seperti vitamin C dan folat. Dikutip dari Healthline. Vitamin dan mineral dalam manggis penting untuk menjaga banyak fungsi tubuh, termasuk produksi DNA, kontraksi otot, penyembuhan luka, kekebalan, dan pensinyalan saraf. Salah satu kandungan yang paling menonjol dalam buah manggis adalah antioksidan yang unik. Salah satu senyawa antioksidan yang unik dalam manggis adalah santones. Senyawa ini memiliki efek antiinflamasi, anti kanker, anti penuaan, dan anti diabetik.